Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Teku Guspi Kali ini saya akan menjelaskan Bagaimana proses masuknya satu Syawal 1443 Hijriah Atau Lebaran Idul Fitri tahun 2022 Berdasarkan hasil hisap Untuk hasil rukiah bisa tonton video kami Yang akan kami rilis beberapa menit setelah sidang isbat di Gedung Pos Observasi Bulan, Swabdodubang, Aceh Barat. Namun sebelum itu, kita lihat dulu bagaimana proses ihtimak untuk bulan syawal tahun ini. Ihtimak, berasal dari bahasa Arab, atau disebut pula konjungsi geosentris, adalah peristiwa di mana bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama, jika diamati dari bumi. Iktimat terjadi setiap 29,531 hari sekali, atau disebut pula satu bulan sinodik. Pada saat sekitar ikhtimat, bulan tidak dapat terlihat dari bumi, karena permukaan bulan yang tampak dari bumi tidak mendapatkan sinar matahari, sehingga dikenal istilah bulan baru. Dalam tahun Hijriah, Masuknya bulan baru terhitung sejak petang pertama kali setelah istimak, bulan terbenam sesaat sesudah terbenamnya matahari, dan terhitung tanggal 1 untuk bulan tersebut. Istimak merupakan pedoman utama penetapan awal bulan dalam kalender hijriah. Istimak bulan pada malam 30 Ramadhan atau 1 Syawal 1443 Hijriah terjadi pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Sehingga bulan berumur 0,6 hari atau 15 jam 14 menit, pada saat matahari terbenam. Pada posisi ini, bulan baru mendapatkan 0,3% cahaya dari matahari. Penampakan hilal atau bulan juga berpengaruh pada besarnya sudut elongasi. Elongasi yang dimaksudkan di sini adalah besaran sudut antara matahari dan bulan di mana bumi sebagai titik acuan. Perlu dicatat, besaran hilal yang terlihat dari bumi tergantung pada besarnya sudut elongasi bulan terhadap matahari, bukan pada tinggi hilal terhadap ufuk. Posisi hilal pada tanggal 1 Mei 2022. Jika diukur dari koordinat 4 derajat 15 menit 28 detik lintang utara dan 95 derajat 58 menit 35 detik bujur timur, tepatnya pada posisi gedung pos observasi bulan, Suwak Duudubang, Aceh Barat. Bulan terbenam pada pukul 18.41. Bulan efektif terlihat pada ketinggian 4 derajat 35 menit, Terlihat dari pukul 18.44 hingga pukul 19.02 waktu Indonesia Barat atau selama 18 menit. Simulasi ini dibuat berdasarkan pengukuran dari Kota Meulaboh, Aceh Barat. Nah, beginilah kira-kira penampakan hilal pada tanggal 1 Mei 2022 nantinya di mana posisi bulan sedikit ke kanan dari matahari.